Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Wandi Arista untuk kali ini video kali ini aku ingin share tentang mencari judul lagu yang mana kita lupa judul lagunya ya, sedangkan lagunya kita tahu untuk bernyanyi di termaker atau mau membuat cover ya, sedangkan kita lupa judul untuk mencarian lagunya di disini jika kita lupa judulnya agak sulit juga ya sedangkan di sini kita untuk mencarinya jika kita putar satu per satu agak lama memakan waktu maka caranya lebih mudah lagi yaitu dengan cara yang aku bisa ini ya yang aku tahu oke kita keluar dulu kita keluar kita langsung pergi ke google nah di oke okay, setelah kita sudah di Google langsung kita klik saja yang gambar Make dan di sini aku ingin men contohkan lagu misalkan pecah seribu, karena aku lupa lupa judulnya ya kita coba nanti di sini kita coba, oke okay, klik pilih lagu lain. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Nah cukup. Nah di sini ada pecah seribu kita klik. Nah setelah ini kita klik lagi untuk kita mendengarkan lagunya ya apa ini lagu yang kita cari kita klik saja nanti kita akan dibawa ke YouTube seperti ini nah di sini sudah tampil lp Sukaisi nah di sini kita mendengarkan lagunya ya Oke okay, aku rasa cukup sekian Semoga dapat dimengerti Selamat mencoba Terima kasih